Assalamualaikum Dadah. Pada suatu sore, di sebuah perumahan, ada seorang anak yang baru pulang sekolah. Baru saja ia turun dari mobil, kucing-kucing liar sudah menyambutnya. Rani, ayo cepat masuk. Rani, apa, Pak? Besok Sabtu kita mau liburan ke pantai. Hoya, nanti bisa berenang, nanti, nanti aku siapin mana pasirnya ya? Oke, okay. Masuk bakso, bang, bakso. Mana aku Pasu, mau beli? Izinkan besok ada kabar gembira loh. Aku besok mau nginap di pantai. Kamu kamu tinggal di sini ya. Mau cewek-cewek pantai? Mau mau jalan-jalan ke pantai. Malam pun tiba. Seperti biasa, Rani belajar mengaji ditemani mamanya. Lauma. mau zonen. Yuk, yo, Kinona. Nih, sudah malam. Jangan Ayo tidur. Jangan lupa besok bangun pagi ya. Iya, ya. iya, Mah. Akhirnya pagi hari pun tiba. Red flower, red flower, you kalau aku pergi, siapa ya yang kasih makan kalian ya? lali Kitty, divaris, Kak. Aku mau pergi, tunggu aku pulang ya. Akhirnya, Rani dan kedua orang tuanya pergi ke pantai. Gimana, Rani? Kita siap jalan-jalan. Yeay, Ya Pak! Aku udah gak sabar sampai pantai. Yeay, <Sess> emang lagi cantik. Kesregoslah por semos hipos. Akhirnya mereka pun sampai di pantai dan Rani langsung bermain. Halo? Iya, Bos. Oke, okay, Bos. Besok. Besok harus masuk. Baik, Bos. Iya, iya, iya, siap, siap, siap. Rani kelihatan sangat kecewa karena mereka tidak jadi menginap. Maafin Papa ya, karena acara menginapnya jadi berantakan. Akhirnya, mereka pun sampai di rumah. Sementara itu, di pos ronda, ada beberapa orang yang sedang asyik bermain kartu. itu si keung apa itu, Bu? Kenapa Bos, rumah gede yang pagarnya itu tadi malam kosong, Bos. Apa kamu yakin? Iya, mereka semua mau pada pergi ke pantai. Katanya mau pagi ini, Bos. Saya lihat sendiri mereka pergi, Bos. Malam ini kita praksi lah, Bos kamu siap? Coba kau lihat ke dalam. kucing kucing itu Rani pun terbangun kaum nam suara kucing-kucing yang bersahutan weh ada kucing berisik ada Rani ada kucing akhirnya memerani menelepon polisi Senter 110 Polri Ada yang bisa kami bantu Akhirnya para pencuri pun tertangkap Para pencuri akhirnya masuk penjara